Hore! Jinji. Let's go. Yo, yo, kasih mobil lah, Benson. Jinji. Tempat, cuy. Ini mobil. Aman enggak, Gus? Ayo teman-teman. saya sudah jalan bersama Liquid aja. satu. temenku nice. datang put. bantuin coy itu. wah oh, itu. tangguh tangguh. pusnya bantu bantu bantu bantu. dua. satu jauh satu jauh satu jauh satu jauh lagi satu lagi, satu lagi, satu lagi. lagi sini Gimana? Ketok ketok. Pa. Allahu Akbar. Nih orang korupsi di mana? Bukan sembilan, 9. Bukan 4 ini orang bomnya 18. Orang. ih gede, gede, gede. ini aim Rijeng Cok Aim Rijeng nih Cok bagi juga headshot kepala kau aja Rijeng nih Cok wait jangan satu ruangan ya keluar, keluar dia keluar, keluar. ke belakang naik sama gue tadi re -jeng, re -jeng, kemana dia? ke belakang situ, ke belakang itu. gobong gobong gobong gobong aduh kepalanya abis, salam dari Binjai Aja, yuk sabar sabar gobong udah bentuk bentuk 9, mati, mati, mati, mati, mati. Rapat, rapat, rapat! Salah dari Bijai. balik woi. Gua bawa mobilnya nih ya. mata Pak? Kok double aja. Emang iya double. Oh enggak, ini, ini dari HP gue yang double Ada orang depan gue Ini bagus, oh, sabun nanjing Bo bom Gus Bo bom Gus, depan Bo bom depan Ada orang ya Nice one. Yang one mana no? gue Bisa ke sini, Gus? Nok lagi. Uh, Naik nice. dua toh. lagi, dua lagi Face Clan. Sini, Gus, go go, Gus. Eh, rumah bau gimana, Cok? Rumah bau, Kwari, Kwari, Kwari. Kwari, satu orang fokus Kwari dong. Habar-habar, berapa ha? satu, berapa satu? satu orang Kwari, Kwari, Kwari. Habar, Cok, gak dengar apa-apa. Kwari yeah. bi, Kwari bi. Warna kuning, bi. Ada yang masuk, Kak? Bisa ke atas, Cok. Yang lepet, jangan main di situ. Iya, iya, iya, iya, Gus. Lepet, santuy, sih. ini dong ke depan, aku ngelihatin tinggal Oh di bawah mana guys? Oh di bawah dia. Biarin aja guys, atas guys, uh, atas guys. Kita bisa dia dari atas. Tawa, tawa, tawa, tawa. Wey, bantu atas, woi. Cuman Orang bagus. Itu. Bagus, bagus aja enggak kalem. Hmm. No. guys, goman. Go Bagas doang sih, yang eh bagus, bagus sih Likir udah kayak nah, kalem, nah, satu, Nanti bagas, bi Nanti bagas, bi Habis, nah, nah, nah, hatui Bantu, bet Iya ya Mau press Ada smoke lagi, harus baukan ya, ya, kiri gue, dong Mana? Eh, bantu, bi What time to lo? Aduh, dikena, eh gue udah kena kendari bawah Gue udah kena kendari bawah Mati, mati, mati Bisa, bawah, bisa, bawah Gue udah kena kendari bawah Oke, okay, bom Kena orang, bawah Bagus doang tapi wajar siang telinga heran nggak in dengar nah benar-benar benar. Bener benar mana Benar sih. tapi gue mau li juga gue mau li. Bom bom bom bom bom abi ya, aja, pas banget. Bom bom abi pas banget. Yolong, Witt, Yolong, Witt, saya ingat, Dimana? Siapa yang lompat? Gue lompat! apa lagi nih, lompat lagi! Iya!